Untuk bertahan hidup, wanita asal Pasuruan ini tidak meneruskan sekolahnya... ...dan memilih menjadi penyanyi keliling kampung dan kota. Ia pun dikenal sebagai Ratu Goyang Ngebor. Karir perempuan kelahiran Pasuruan, tanggal 21 Januari tahun 1979 ini... ...dimulai dari aksi panggung dari satu kampung ke kampung. Ainur Rohimah alias Inul Daratista sering tampil di acara-acara rakyat di tanah kelahirannya. Tanpa disadari... Aksi panggung Inul sering diabadikan dalam bentuk video. Lalu, video tersebut disebar dalam bentuk VCD. Dari VCD inilah, mulai banyak orang mengenal aksi panggung Inul. Tentu, ada yang berbeda dari goyang penyanyi dangdut ini. Ia memiliki ciri khas tersendiri dengan menggoyangkan pinggulnya sambil berputar diakhiri dengan hentakan goyang pinggul. Gerakannya betul-betul layaknya mesin bor sedang menembus bumi. Aksi Inul inilah mengantarkan dirinya terjun ke dunia industri musik. Ia meluncurkan album perdana bertajuk, Goyang Inul, dengan lagu hits berjudul Sama pada 2003. Album berisi 10 lagu ini menjadi yang terlaris di sepanjang perjalanan karir Inul. Ia mulai menikmati kesuksesan saat memasuki usia 24 tahun. Namun, sukses Inul mengundang kontroversi di masyarakat Indonesia. Bahkan Raja Dangdut Haroma Irama menjadi salah orang yang memprotes keras atas Goyang Ngebor Inul. Goyang Ngebor Inul dituding mengandung unsur pornografi dan mendiskreditkan musik Dangdut Indonesia. Bahkan, Roma mengumpulkan teman-temannya dalam wadah paguyuban artis musik Melayu Indonesia, Pami, untuk memboykot Inul Daratista. Inul pun bereaksi cepat. Ia memberanikan diri untuk menemui Roma Irama untuk memberikan klarifikasi, perseteruan itu berakhir damai nama inul di industri musik dangdut menjadi fenomenal fenomenal di dunia musik dangdut inul diajak dalam dunia akting ia turut berperan lahirnya dua sinetron yang mengisahkan tentang inul yaitu sinetron Kenapa harus inul dan gara-gara inul di tengah popularitasnya pada 2004 ia kembali merilis album, Separuh Nafas, dan selang dua tahun album, Maudong dan Esolatu es pun merebak di pasaran. Pada tahun 2005, Inul bersama suaminya Adam Suse, So, yang menikah pada usia 16 tahun, menjajal bisnis karaoke, Inul Vista, dengan konsep karaoke keluarga yang trendy dan selebis. Namun, bisnisnya terantuk masalah hak cipta, meski kasus tersebut berhasil dimenangkan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Juni tahun 2008. Pada tahun 2008, Inul kembali merilis album, Rasain Lo. Seiring dengan itu, Inul menjajal dunia layar lebar dengan bermain dalam film, Cinta Setaman. Bahkan berkat popularitas namanya, banyak perusahaan iklan memintaya menjadi model iklannya. Selain itu, karena pengalamannya dalam dunia dangdut, Inul Didapuk sebagai juri tetap ajang pencari bakat dangdut di Academy di Indosiar sejak awal kemunculan pada tahun 2013. The Academy sudah berjalan selama empat musim hingga 2017. Selama empat musim tersebut, Inul Daratista dan Iis Dahlia tidak pernah absen sebagai juri. Inul pun memberikan masukan kepada penyanyi-penyanyi baru agar sukses di dunia industri musik dan hiburan. Keluarga Orang Tau, Abdullah Aman dan Rufia Suami, Adam Suseno Anak, Yusuf Evander Damares Karir, Diskografi 2 in 1, Bersama Puji Asmara, 1992 Goyang Inul, 2003 Separuh Nafas, 2004 Mau Dong, 2006 Es Solatu, 2006 Rasain lo 2008 Buaya Buntung, 2012 Cinta Modal Pulsa, 2014 The Best of Inul, 2016 Film Cinta Setaman, 2008 Sinetron Kenapa Harus Inul, 2003 Gara-gara Inul, 2004 Hikayah, Susuk Pemikat Si Penari Jaipong 2007 Hikaya Penyanyi Dangdut Banting Setir Jadi Pembantu 2007 Acara TV Duet Maut, 2004 Sang Bintang 2004 The Academy 1 sampai 4 tahun 2013 sampai tahun 2017 The Terong Show Season 1 Bintang Pantura 2015